Awas oh baik lagi sama gue Wirman di channel gitar yang yes. sekarang lagi ngomongin di talk karena sekarang ya Derek lagi ya balik lagi nih guys ya karena dia nggak temen teman lain send gue <laughs> ada sih ada nggak Eka Fernando <laughs> <laughs> Oke <Okay, laughs> jadi sini <laughs> sekarang kita akan melakukan konten dip talk lagi Rek ya kita di sini deep juga top di telok ya di telok ditemenin sama Erek lagi bahwa kembali ya kita akan berdiskusi secara dalam tidak membenarkan tidak menyalahkan tapi berdiskusi kita ngejudge Ber kita ngejudge secara Cara tidak langsung secara, secara aman ya. nah dari yang kita sekarang akan ngomongin adalah tentang ini Rick, pertemanan deh. friendship hmm. friendship ya kata dasar pertemanan itu termasuk friendship of the benefit of the ship <laughs> sampai di mana-mana Ya, yeah. friend itu emang harus ada benefit gitu. Masa kita temenan harus ada untungnya? Lo udah jelas lo, lu, lu nyari temen cuma buat ada untungnya doang gitu. Oh, Cara Secara langsung <laughs> iya. Nah, secara, langsung, <laughs> secara langsung iya. Oh gitu ya? Gak lari. Kita harusnya berteman itu tanpa melihat dia tuh oh, dia berbenefit buat gue. Oh dia nggak berbenefit buat gue, gue ngomong temenin nggak gitu dong. Terus padahal. lu berteman. Uh -uh karena lu pingin memuaskan hasrat lu kan. Atau lo ingin mengisi lu. gelas lu yang kosong gitu kan <laughs> Jadi dia butuh Aduh. air itu, air itu sebagai ya, teman ya, gitu. Ya enggak. Jadi, definisi teman buat gue nih itu hanya hmm. orang yang mempunyai kesamaan yang menarik sama gue. Itu kalau gue. Katakan misalnya kita sama-sama main basket ya udah lu teman kita main basket bisa gitu. Tapi itu benefit juga buat hmm. diri lu sendiri kan. Iya. Benefit yang mungkin diambil dari ah, kontraks Iya iya, case ini misalnya benefitnya adalah punya temen main basket gitu kan ah. Cuman, kalau gue temenan sama orang yang main basket tapi gue akhirnya juga gak main basket, gue gak apa-apa Jadi gue gak dapet benefit pun gak apa-apa, ngerti gak Atau lebih tepatnya benefit gue bukan sama-sama main basket kalau dikasih itu ya mungkin juga seks gitu. Gila sih enggak semua terbagi. Temenan itu, oh, yang lain seperti bisnis terus segala macam. Tapi kalau buat seks. dari dulu, enggak nih, enggak seks lagi Tapi kalau dari lu temen tuh seperti apa sih Buat lu semua eh kolim nih ya. Temen tuh yang seperti apa? Temen tuh Wirman. <laughs> kita enggak temenan, kita musuhan. Yang botak. Kan sekarang, sekarang <laughs> udah enggak oh, Ya Wah, iya orangnya temenan lagi. <laughs> Hobi bigo makan-makanan temen ya, kan enggak. Jadi makanya we're on gak mau temenan sama gue <laughs> ya, Karena sekarang dia udah putus, kita temenan lagi Iya gak ada anji gak ada masanya <laughs> gitu Ya tadi menurut gue Temen menurut, menurut gue itu adalah orang yang bisa menerima atau mentoleransi lu Oke, okay. menerima dan mentoleransi lu? Iya okay menerima dan mentoleransi kekurangan gua gitu. kekurangan lu. Jadi kalau nggak temen, eh kalau nggak, ya, lu nggak akan melihat seseorang itu sebagai temen lu kalau dia enggak mentolerir. Kalau makan lu, gitu. uh, kalau dia tidak bisa mentolerir gue ya, secara uh. alam bawah sadar ya kita menjauh sendiri gitu. Atau enggak uh. ada batasan-batasan gitu. Uh. Palingan cuma sekedar gimana ngomongnya, kenal doang. Kalau teman menurut gue tuh kayak ini sih, kayak lumayan uh, ada maknanya sih kalau gue. Hmm. Jadi kayak gak cuma sekedar gue kenal doang Jetzt Setuju, gua setuju Jadi kayak Kenalan sama temenan, Habis baru kenal sekali, uh temen gua tuh Kayak warna dengar Oke, okay, <tose> <tose> <SM2> <tose> <tose> gue gak tau lu saha, ayolah Mata saha gitu, gue <tose> gak tau gitu Iya, iya, iya, iya Iya, kecuali kita udah mungkin makan bareng, ngobrol Adalah ngobrol, ngobrol cukup yeah. lama Terus, Ngobrol sih, kalau ngobrol uh, Ngobrol, saling, mungkin mengetahui lah Apa, misalnya kayak lu gimana orangnya dia orangnya gimana ya, tapi biasanya ya gue secara automatically, gue sebelum gue berteman sama seseorang lu udah mulai tahu gitu gue kan? tuh udah ini dulu siapa udah ngasih liat uh, kasih clue gitu gue tuh kayak begini hmm. lo orangnya gitu ya itu gitu lu mau teman-teman uh, teman sama gue enggak Oke, ya, Selalu gitu keputusan gue lu dan gue gak maksa gitu kalau lu mau ya ya kalau enggak ya udah apa apa ini pernah nggak sih lu ini kan itu dalam lu proses untuk mencari teman misalnya seperti itu gitu Pernah gak sih ada yang pernah jadi teman lu terus musuhan? Itu oh ada. <laughs> ada. Ada lah ya pasti ada banyak gitu kan. Wah, <susur> ada tanggapan ada gazi. Enggak kali. <laughs> <laughs> jadi <susur> lu udah gak temenan sama gazi karena ya, Bukan teman gue ya. Tapi <laughs> <laughs> <susur> <susur> Maksud gue kayak pasti ada hal yang dimana tuh dari yang kita proses ya gue pikir kita bisa jadi teman, ternyata tuh gak bisa. Gitu loh, kayak gue kadang menyayangkan aja sih gitu ya Antara dia emang waktu kita kenal itu pertama dia nggak 100% seperti yang kita pikir Atau ternyata dia berubah gitu loh Mungkin karena ada pengaruh apa, dia berubah jadi kita bisa temenin lagi gitu Kalau menurut gue ya, ya, baik lagi sih Kayak lu gak usah berekspektasi banyak ke orang lain gitu Kalau yeah. emang bener-bener ya Kadang teman dekat lu banget aja lu gak jangan terlalu berekspektasi gitu Ya, sih, ekspektasi, betul, ya. ekspektasi tuh kayak cuma bakal bikin sakit hati gitu karena manusia kan mengecewakan. Iya hmm. sih, hmm. dia ya, lu jangan banyak ya. Kalau menurut gua yang bisa lu manfaatkan dari teman lu ya, mungkin untuk proses healing kali ya. Kalau hmm. gua jadi hmm. kayak kalau misalnya lu lagi, lu emang kadang gak butuh materi dari temen lu, kadang ada orang kan suka bilang kan, eh, ah, lu datang kalau cuma ada maunya. mau doang ya bukan gara-gara masalah pinjem duit doang gitu itu <laughs> ya, lu butuh temen lu kadang ya buat nemenin lu ya, kemana iya. gitu kan ya biar lu feeling safe gitu biar lu merasa oh ada yang nemenin lu gitu itu kan for your mental and spirit kan ya, kalau ya. menurut gua bukan hanya sekedar materi uh, kalau dari gua mungkin dari kepomongannya Eric dari omongan kita juga barusan temenan tuh pasti berbagi benefit maksudnya gua temenan sama Eric misalnya dia dapat benefit temenan sama gua, gua juga gitu Hmm. Tapi di tahap sampai di mana kita tidak saling memanfaatkan atau mengeksploitasi yeah. satu sama lain, ngerti nggak Jadi kayak lu tuh uh, teman, wah, gua mau ada ini yeah. tuh kayak. Iya. Udah punya target gitu. Aduh, apa lagi? Lo tuh udah, udah punya target. Jadi kalau itu kasih. yang salah sih. ketika <laughs> berteman sama seorang, <laughs> ya, ya. lu punya target dari orang tersebut, dari objek tersebut, gitu. dan semerta-merta untuk kepentingan lo sendiri. Iya, yeah, bener banget. Jadi kalau misalnya teman tuh lebih kayak, e, gue bisa apa, lu bisa apa? Ya ayo gitu. ya, ayo. nggak bisa selama lu baik, yaudah, apa -apa. ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. maksudnya selama. emang emang nggak harus equal ya, nggak harus apple to apple gitu. Kayak misalnya gue ngasih lo 1 juta, mungkin, lu satu juta, terus lu harus ya? balikin gue sejuta, gak eh, nggak lah ya. juga gitu. Nggak bakal terjadi, gue iya. rasa ini akan equal sharing kayak gitu gue rasa. Nggak. Soalnya terlalu apa ya? Itu itu bukan suatu yang bisa lo takar dan lo ukur sih dari hmm. menurut gue. Nah, Jadi bener. kadang kayak ada orang suka bilang, aduh, gue udah ngasih dia. Segini nih iya, banyak oh, dia, deh, apa deh. oh dia return gua cuma segini ya? Uh. Siapa tau aja dia cuma bisanya segitu <laughs> Iyi, Return aja, lu kata temenan nah, bisnis apa gitu Nah itu dia, itu yang harus uh, lu ilangin dari mindset lu uh, Ngarepin return betul don't take anything from for granted sih kalau misalnya mm. lu udah ngasih sesuatu ke teman lu ya Temen Temen yeah, yeah, yeah. kalau teman kan kayak lu mikir wah dia tuh bakal bisa jadi apa ya seorang yes, uh, yang bisa gua, support benar nah, support ya lu bisa sharing segala macam even dia nggak ngomong sepatah kata pun yeah, asal ya, lu bisa yeah, ngomong gitu dan lu yeah, lega yeah. ya udah it's okay setuju gue, setuju gue. Nah ini gua, gua juga jadi keinget ya gara-gara yang ngomong gitu tuh Kayak kalau misalnya mungkin lu liat gua, sebelum kita tenang misalnya temen gua kan paling ya kayak Chris, Bagir Karena dia dari kampus yang sama kan gue sebenarnya beda loh sama lo kalau lu kayak temenan sama orang, misalnya kayak Amadoni misalnya atau Amad Kayak ada chat mungkin atau hubungan tertentu dari, uh, apa namanya, HP gitu, nelfon uh, Di intens, yang cukup intens menurut gua, kayak ibaratnya kabar-kabaran lah atau gimana Gua sama Bagir sama Chris ngga lo gue kayak mungkin bisa kehitung jari ngecepet ya, atau telepon atau apa. tapi kalau sekalian ya kumpul udah masuk. wah gue ngomong apa timpal apa? gue ngerasa e, ya ini teman walaupun gue mungkin beda sama kayak gitu, ya, tipe, perteman yang ya, tipe pertemanan. yang yang berbeda sih. ada yang emang. kadang lu gak harus juga tahu teman lo ngapain kalau doni kan emang kontol aja dia. <t> ini <fabrication> <Dila. taring> <taring> e -e -e -e. ya ada juga yang emang pas udah ketemu tuh bener-bener yang kayak Uh diceritain semuanya, yeah, yeah, intens, yeah, yeah, gitu Kalau misalnya lo udah kayak udah tahu tiap hari ngapain, dasar sering itu pas ketemu ya biasa aja jadinya. Yeah, ada yes. elemen sur apa surprise ya karena yeah, udah yeah. udah ngomong itu setiap hari gitu. Yeah, gue juga maksud gue kenapa ngomongin itu karena menganggap seseorang sebagai teman ternyata nggak sebatas cuman intensi intensitas yang harusnya sering atau enggak ya nggak beda-beda aja gitu kan. Yang penting lo beranggapan kalau teman lo ini emang cukup buat lo dan lo anggap sebagai teman ya udah teman gua kayak gitu ke lo, lu, sama Chris lu juga kayak gitu ke dunia mentu. temennya tuh siapa? The one can, yang bisa lu percaya sih. Iya, percaya juga benar, percaya. 70%. Walaupun nggak semua hal bisa uh, lu percaya, at least dia bisa menjaga ya dengan benar. baik lu, benar benar. Kayak mungkin ada temen yang nggak bisa dipercaya pada akhirnya pada ujungnya, tapi setidaknya waktu saat lu melihat dan lu menilai Oh dia teman gue, dia bisa gue percaya walaupun apa enggak uh, ternyata enggak apa segala macam, gue anggap dia teman sekarang. Yeah. Paling kayak gitu sih. Jadi atas dasar rasa kepercayaan itu, dulu udah bisa mengidentifikasi seorang sebagai oh ini teman gue, oh ini bukan teman gue. Gue juga gak bilang dulu e, gak sih bukan teman, dulu gak sih teman gue, cuma sekarang bukan hmm. gitu. Jadi kayak dulu gue bisa percaya dia, dulu hmm. juga ya kita berteman gitu, gue tahu pasti at the dia pure sama gue, gue juga pure. Mungkin ya emang karena ada beberapa hal yang makes a human change then it's it's normal gitu karena punya jalan masing-masing ya udah gitu mm. it's fair gitu. Iya. nggak mungkin kayak oh ya tahan terus temenan terus ya kalau itu juga bisa, susah. Bisa, Kalo, bisa. emang, -emang iya. bisa. gue sebagai teman yang mereka berdua <laughs> ya lu baik-baik aja lah gitu kan kalau dari gue kan teman gue berdua ibarat. Enggak nah, bisa itu gue mesti enggak Ya gue berdoa oh. seba sebagaimana oh. <laughs> mestinya temenan so, gitu kan. aja enggak <laughs> pernah. <laughs> gak nah, boleh berdoa nah, jadi sekarang doanya begini begini berdoa <laughs> <Sekarang, laughs> ya karena nggak bisa tapi kalau dipikir-pikir kita juga pertama kali ketemu gue sama Erick gitu kan gue pernah cerita juga di podcastnya Almarhum Volvo waktu itu gue juga nggak nyangka bisa temenan sih sama gue kayak gue ngeliat lu badan guci kayak <laughs> pakai baju Brazil waktu itu tuh nih aduh apa sih orang badannya nggak proporsional nggak kayak gua gitu kan <laughs> ada diri -si, sekarang ada <gak> ya sekarang, sekarang 80 Gue kayak, gue gak gua kaya, gua ga nyangka gitu gua, Kita kan ketemu di L Garena, League of Legends Apa namanya, GS kan, Liga Profesionalnya dulu Gue ngeliat ada ada apa gitu kan terus habis itu gue ngeliat lo yang jadi youtuber mulai ngerambah youtube terus gue ngeliat udah mulai banyak fans-fansnya gue bilang boleh juga itu-itu yang gue notice tuh my milestone gue saat gue ngeliat lo habis itu kita ketemu BVNX ya, udah temen dari situ aja temen nongkrong sih sebenernya Iyi, terus gue sempat nyuruh lo buat ngasih es krim di perihal cewek ini ya <laughs> katanya dia, wah dia ini gue ceritain dikit dan biar paham gitu kan saya lagi deketin cewek lah ada gue gak usah ceritain background ceweknya ya privasi terus habis itu Ceweknya ini kenal gue juga dan gue lagi sempat ketemu gue tahu dia kayak ya udah sama cewek ini gitu kan mau deket dia sebelum gue ketemu dia bilang eh nanti bilangin ya apa lu mau beli es krim atau apa gitu gue bilangin dong gue juga emang gak mau ngapa ngapain tuh cewek kasar ternyata pas udah gue ngomongin kayak gitu kita ketemu dia ngomong gitu kan sebenarnya itu gue ngetes lo manaji ngetes lu buat ngetes gue buat apa gue dia bilang ternyata gue, dia pikir gue juga kenjar itu cewek gitu kan. Ah nggak deh, gue nggak kayak gitu. Gue teman tahu mana batasan. Nggak ya. kayak, nggak ya. kayak. Iya. Kaya... <laughs> udah Iya. Gue dampet sekarang lah sekarang. Ya, tapi kalau misalnya dibilang ya, kayak berteman itu emang nggak harus. Misalnya kayak hmm. misalnya gue orangnya barker kayak hmm. Beruntung orangnya yang tipenya cil, kalem gitu. gitu. Hmm. Tapi kita bisa bisa. aja Iya gitu. iya. Ya, tapi gue pernah mikir kayak gitu juga. Kayak kita sebenarnya temenan, tapi gue sangat ngerasa kita tuh beda banget. Benar sih, kayak yang beda banget. Lu barbar, gue chill. Mungkin kalau gue gak asumsikan ini sebagai yang benar absolut ya, tapi kayak dia gue putih. Misalnya gitu, gue kadang mikir gitu, kayak hmm. lu groap banget gue tuh. Gak terang banget sih, tapi nggak piala, gitu ya. Anjing, gak segelap dia lah Anjing! Terus gue, tapi kita bisa temenan ya? Aduh, ii, antara gue yang goblok <laughs> Yang goblok, kenapa mau temenan? bisa Bisa virgin, terus gak pernah minum ii, ii. Terus gak pernah main cewek, gitu kan Sama! Yaaah! <laughs> sama! Kita terang-gerang! <laughs> <laughs> Wih! Gak ada yang gelap, lain-lain <laughs> Gua gak bisa bilang gue punya sinar yang pink, langsung punya sinar <laughs> oh, yang yang gua gue di situ kayak, oh ternyata punya bisa temenan sama siapa aja sinar yang pink, gue punya yang orang itu seperti apa, jeleknya kayak apa misalnya uh, kelakuannya sikap dan kelakuan beda tapi oh, bisa. sifat ada yang mirip yang nah, oh, gue <sutuk> Sikap sikap kita boleh beda-beda gitu. Tapi yang bisa yang bikin lo satu kayak pemikiran dan sifat lo sih kayaknya. Ya, setuju, gue, setuju Sifat. Banget. Sifat. Ada dari yang tadi gue bilang kita beda banget tapi benar ada yang sama. Jalan pikir sih Jalan pikir. atau cara pandang dalam berpikir. Ya, cara pandang dalam berpikir sih. Kayak, ada hal yang kalau gue omongin orang orang tuh belum tuh ngerti, tapi er ngerti kayak gitu. Biasa deketin cewek misalnya ada kode-kode tertentu gitu kan. Dia tahu, gua tahu juga gitu kan. Ini cewek uh, mau nah, ma begini nirik dia tuh. Iya, yeah, gua tahu. Eh <tose> <tose> kalau masalah cewek <tose> <itu> sangat cepat. <tose> <tose> <tose> kayak lu tuh gerak rindanya iya <tose> langsung kayak iya <Tose -tose> kayak kita kayak udah in the same face lah kalau soalnya gitu, Iya, gua kalau misalnya perasaan ort sih permemekan gitu gitu udah punya rinengan. Kenapa? Kayak sebelum lu gerak gue udah tau deh Aji bedanya, bedanya Walaupun sama, -sama mau pencari renggan Ada yang pake buat apa Ada yang pake buat apa Itu aja yeah. bedanya gitu Terang kayak lu punya senjata tuh dipake gitu kan yeah, Iya, lu kan iya. You see that as a weapon yeah, yeah. uh, Gue cuman sebagai ability aja gitu kan. yeah, Ability kalau kalo dipake Gue pake buat defense biasanya. Jadi gini nih, gue kadang dulu Siapa nyerang lu? Iya gak ada Maksud gue Gue gua gua, gua gak sadar gua punya hal yang kayak gini nih yang bisa ngelihat gerak-gerak orang dan tahu dia maksudnya apa itu dari saya mas kayak gua gak mau gue tuh dirugin dari hal ini gitu kadang ada orang yang uh, karena gua nggak bisa lihat misalnya gue tuh jadi dimanfaatin iya, ya. beruntung pas orang yang manipulatif nih ya, sebenarnya gila, gila sih orang. dia tuh gila. dia nggak manipulatif sih cuma dia lebih kayak dia tahu gitu kalau kadang kita kalau lagi ngobrol nih kita tuh cepet gitu loh kayak dia tuh kayak gini-gini, iya, dia kayak gini. Gue tau, gue tau, gue tau, gue terus kayak sama-sama kayaknya sama, sama, cocok lagi, cocok lagi, cocok lagi. Tapi yang kita predik tuh biasa benar gitu, yeah. 80%-90% puluh persen sembilan puluh persen tuh benar yeah, gitu, Iya, yeah, iya, yeah, benar. Dan kalau gue rasa, gue gua gak tau kenapa, ya. Kayak gue tuh udah punya satu bound yang mungkin tidak terlihat gitu sama dia gitu, yang kayak <laughs> kita tuh mungkin kayak ikatan batin gitu, kayak gue tuh bisa tau gitu. <laughs> iya, sih, gila sih, aduh Sebalik lagi pemakaiannya, <laughs> pemakaiannya dia buat apa, gue buat apa gitu. Soalnya kadang ya balik lagi, kalau misalnya kita gak temenan, mungkin lu yang jadi kayak ku, mis gua, gak punya ability itu misalnya. Terus kita gak temenan, lu bisa, gue jadi bisa jadi korbannya dia gitu. Gue sih, gue sih ngerasa kayak gitu, kayak gue bisa dimanipul dimanipulatif nih sama orang ini gitu kan. Cuman gue kebetulan sebelum kenal, gue juga udah tahu, jadi kayak, oh ya udah." temenan juga ya mau sama orang yang kayak gini misalnya gitu kan. Lu juga pasti mikir kayak gitu kan bodoh kayak bodoh emang kenapa. atau sama-sama gak merugikan bau-bau kan. Jadi sebenernya kayak pertemanannya sangat mengerikan tuh kayak gua Wirman Abi. Gagal gua sambut. Iya benar banget benar banget. <todata> Jadi kalau ada yang belum tahu kalian pernah nonton video Rex yang, yang lama ada Abi, orang yang cukup berisi badannya. Terus udah agak sama kita lagi lah sini. Maksudnya bukan meninggal, tapi Hampir di... meninggal <laughs> Gak gitu masalah. Eh, terus Gak meninggal deh <laughs> <Yeah>. <laughs> Ya? Ya, enggak lah Tapi sekarang masih sakit, sakit nah, Gak bisa jalan jauh-jauh gitu Gue bilang ketemu lah kita, gak bisa Oh iya, kagak Jadi masih ada orang yang beli ASK <laughs> <laughs> <laughs> Ada yang beli SK, Jaket Jacket Anjir. <laughs> nah si Abi ini Termasuk bener katerik yang cukup berbahaya karena dia ability untuk ya sama kayak kita itu ada dan dia lebih destruktif lebih destruktif lebih fun lagi dia kalau ngelakuin itu gitu kalau kalau gue tuh kayak masih gue berusaha bikin ambience tuh terlihat uh, tidak terjadi tenang, apa tidak terjadi eh. apa, apa gitu kan tapi kayak ada mungkin gue gue nonjok gitu. cuman ya. Gitu ya. tapi kan kan nonjok gua, yang gue yang tujuan cuma gue tahu lo gitu. <laughs> Itu, kalo, kalo, kalo lo ngerti iya, iya, iya. kayak gini gimana? tahu ya. oh, dia? Dia, dia sambil ketawa kayak <laughs> <gibu, gibu, gibu>, gue ada kalo ada kondisi kayak gitu gua, aduh wee. gitu kan aduh gue. kalo Wirman tipe tuh ngasih dia ngobrol ngasih clue gitu. Tapi orangnya mikir aja lagi. Dia tahu apa enggak ya? Yeah, cuma ya. dia ngasih clue. Tapi yeah. dia nggak ngomong. Tuh bawaan paci itu lama. Kalau beruntung tipe lama. Yeah. Kayak ngasih tahu, sedikit-sedikit Gue tahu, gue tahu. iya. Gue, yeah. <laughs> gue tahu kalau. Yeah, <tuk> <"Yaaah!"> <tuk> ya, ya. Emang cuma sekali gitu. Iya yeah, benar. Kalau gue tiap-tiap <tuk> ketemu, tahu. Mmm, tau kayak gue cabut. Yeah. Ya. Gat gue, Gat gue cabut. Ya. Gue, gue tahu cabut. Itu kontinus. Oh dia, ya. sudah. Semua masih diem. Yang, yang gua gak habis pikir tuh alasannya aja alasannya dia lakuin itu emang untuk funnya dia gua, gua tahu itu fun buat The self pleasure <laughs> self pleasure itu gua ngerti banget cuman aduh gila gak, gak respect gitu loh jadinya kesannya kok buat gua ya cuman ya terserah dia sih tapi dia. ya itu loh ketika lu udah sama di tapi tuh ya kalau misalnya aneh nih. <laughs> Gue <Gu aja takut lu pada enggak ngerti kita ngomongin e -e -e, apa gitu. Gue takut doang enggak ngerti sih kita ngomongin e -e -e. apa sih. Jadi, ini gue recap ya. Jadi kayak di saat lu nanti lagi berkumpul sama teman-teman lu, lu pasti nanti melihat role masing-masing secara nggak ya. langsung. Ya katakan misalnya ada yang mage, ada yang apa, misalnya contoh ada yang jadi alfanya, biasanya ya, kan membahasnya satu ada yang kayak ngemimpin, ada yang ngelit, ada yang apa-apa dilakuin semua ngikut gitu Ada yang ikut aja misalnya yang beta gitu kan Ya udah gue ikut lu, kita jadi apa namanya korban dari alpha misalnya kayak gitu kan Ada orang yang destruktif gitu Ada orang yang pengen menghancurkan alpha dan beta gitu Abi apa oh, gitu -gitu. <taskuk> lu anjing lo ah beta lu anjing lu, gitu gitu iya lu mau aja gitu ya, ya kayak gitu kan, contoh lu mau aja sih gitu lu beta ya lu beta banget lu seneng jadi ya. <taskuk> <tasuk> oh, oh, oh. hey, e, gimana ya kita tuh punya ability untuk mengetahui sifat seorang lebih cepat sih Iya, kayak lagi kalau gue buat defensif Erik buat mungkin ada hal tertentu yang dia pengen kejar mungkin kalau misalnya Men kalian ya. belajar ilmu psikologi gitu kalian bisa tahu kira kira uh, teman kalian tuh seperti apa gitu. Benar, itu benar. based on perilaku. Sebenarnya semua tuh balik lagi based on data. Maksudnya kayak lu bukan pakai ilmu sihir, ayau cenayang lu bisa apa. Ini balik lagi ini cuma dicoret-kecokin aja. Gitu. Oh iya, kita juga biasa kalau ngomongin cuman uh, ada pilihan misalnya dari seseorang ngelakuin A misalnya, ada chance akan berujung ke B 80% misalnya, berujung ke C 70% begitu misalnya. Kita cuma ngomongin itu aja, kemungkinan-kemungkinan. Nanti kalau misalnya dia kemungkinan B, nanti kita gini ya Nanti kalau dia C, kita gini ya, gitu-gitu aja Gue pengen nanya, hmm. menurut lo, okay. temen banyak gitu apa uh, Temen butuh, tapi banyak-banyak sebenarnya enggak juga Kayak enggak relevan aja, kalau lo butuh temen banyak Kayak poin temennya apa jadinya, per temen lo itu poinnya apa signifikansinya Kalau gue mikirnya tuh lebih ke signifikansi sih Jadi kayak percuma punya banyak teman tapi gak signifikan buat hidup lo gitu loh signifikan tuh dalam artian dia ngebantu lo atau dia tuh ada yang tadi lo bilang, ada benefit-benefit tertentu kalau misalnya banyak, tapi signifikasinya kecil percaya sama gue, lo nggak akan ngerasa jadi punya temen karena ngerasa punya temen tuh justru yang signifikansinya lo jadi malah kayak ngerasa sepi di keramaian gue pernah di posisi kayak gitu sebenarnya juga. Gitu. kayak gue diharuskan untuk punya teman banyak misalnya ada kondisi tertentu gitu tapi saat gue ngelakuin hal itu, ternyata nggak ada yang benar-benar temen ternyata nggak ada yang benar-benar ada di samping lo satu kenapa apa karena, karena mungkin ya, semakin lu banyak teman ya ekspektasi lu semakin besar, semakin banyak Iya Dan, dan ketika lu berteman, lu harus nge-maintain satu-satu nggak sih secara langsung? Ya bisa Ya lu mungkin ya at least udah tanya kabar, ya, ya lu nggak bisa selalu sepuluh 10 temen, lu kabarin kalau kalau menurut gue ya, semakin bertambah umur, umur nih Kayak gua udah mau udah 28 juga kan, udah mau 30 gitu. Kayak temen tuh, ya udah yang itu-itu aja gitu betul, betul. Gua juga ya, ngapain lagi gitu, nambah-nambah temen banyak-banyak Toh belum tentu juga dia mau terima gua gitu Kayak jadi gak effort tuh, eh lu jadi temen gua dong, lu dong gitu. Kayak aduh gua gak punya temen banget nih, gua sendirian banget Kayak, yaudah, Ya, ya. udah, gitu, temen satu, dua, tiga orang cukup gitu Kalau dari gua bukannya gua gak mau nambah teman lagi di umur yang segini ya? Bukan juga tapi ya temenan ayo, tapi enggak temenan juga gak apa-apa kenapa? karena gue udah ada temennya yang masih lirikan juga buat gue kayak erif dan yang kawan-kawan gitu kan jadi ya, quality over quantity sih kalau dari gue soal temenan iya, yeah, quality kualitas pertemanan gitu, kayak gue misalnya cuma sama Volva gue temenan Volva tuh baru-baru aja yeah, bisa tapi juga. kualitas pertemanannya itu loh gitu loh. <tuh> juga. yang dia tuh menerima gue, gue bisa telanjang depan dia, dia telanjang depan gue ini analogi ya, lu jangan <tuh> teman-temannya dia teman ya, ya teman-temannya kan awkward itu, jaman ntar dia kalau tolong semua itu bakso, bakso, bakso aci lah ya, nak Bakso kok tiga biji gitu kan, bulat semua gitu karena posisian. Gitu. Sorry Prancis. <laughs> yang gue lihat juga gue, Erik aja bilang gitu teman-teman mau bentar, gue lebih bentar aja bahkan gitu kan. Tapi gue juga benar setuju sama Erik, volva kayak sekali dekat misalnya kayak udah temenan lama gua ngerasain. Kayak signifikansi temenannya tuh ada beda Dan dia kayak gua gua pikir dia kayaknya punya kayak kita juga dan dia kayak bisa gitu. Cuma dia kayak defensif aja kayak menurut yeah. ya. Dia make itu dia make ability-nya dia defensif defensif defensif. lalu biar keberadaannya sih. dia masih diterima sih. Nah. Karena ya lo tau dia lah maksudnya kayak mata juling, gendul dan dibilang ganteng kagak jelek juga. Tapi Gimana orang tuh bisa mau terima dia? Gitu. Hmm. Itu termasuk skill, beneran Banget apa Itu apa? ability banget itu Banget lah Bagi zaman sekarang Sekarang orang tuh yang good looking Yang harus punya sesuatu gitu Yang harus punya, uh, apa, at least lo kaya gitu yeah, at Atau lo lu. lu lucu gitu Dia lucu juga engga Dia total lucu Aduh Kagak anjing <laughs> Tapi, Tapi Betul Ketika betul. dia ngomong itu on point on point bener kenapa on point? karena dia memperhatikan yeah. iya gak mm. memperhatikan screeningnya itu yang buat mm. dia spesial bener-bener gak over tapi gak under omongannya dia tuh gak gitu iya yeah. dan dia ngomongnya di momen yang tepat iya yeah. caranya tepat juga kayak gak oh misalnya lagi banyak orang eh lu jangan gini-gini dong iya yeah, gak, gak gitu dia benar. lagi sendiri kata kata tepat lagi pula. gua dulu yang nanya mm. baru dia ngomong kalau gak dia gak bakal ngomong <tuk> Kumpah itu ability banget sih. Ability dalam berteman menurut gua over dari lo. Ability dalam menghitung lah, belajar di sekolah lah, enggak. Punya ilmu bagaimana cara berteman yang baik, menurut gua itu ability yang sangat super power sih. Ya lo bayangin aja, dia ya pinter itu enggak harus dari akademik sih. Hmm. Kalau menurut gue, dia secara kognitif lu, secara lu sosialisasi. It's really important Bahkan bisa mengubah, uh, apa namanya, Dan mana? manipulasi itu juga <laughs> tidak semerta-semerta buruk Gua setuju gua setuju Balik lagi ke gua tadi, manipulasi untuk defense kalau. Dan kalau misalnya kalian ingin uh, belajar hal seperti itu ya, ability seperti itu ya lebih ke ini sih sering memperhatikan orang sama dicerna sama diperhatikan sama mendengarkan ya mendengar listen listen tuh bukan literally cuman ini doang ya bukan kuping doang tapi saat lu dengar kata katanya lu juga ngerti intensinya ya. sampai setahap ngedengar itu ngedengar intensinya dia nanti tahap yang dari situ baru lu udah bisa oh gitu dia oh orangnya seperti itu dia oh gua harus begini karena dia orangnya seperti itu ya. Dan kalau misalnya nih, lu ingin berteman dengan sesuatu seseorang gitu, hmm. ya, lu sifat memanipulasi itu penting karena, ya, kadang kan, aduh, ini orangnya kontrol banget nih. <laughs> Tapi gue masih mau berteman sama dia gitu kan? Yeah, yeah. gimana caranya? Gitu? Ya, cara pengomporan dengan memanipulasi keadaan, ya, gitu. Iya, yeah, yeah, bisa juga, aduh, berat deh. kalau udah kayak gitu? manipulasi keadaan supaya dia berinteraksi atau melakukan sesuatu yang kita mau yang lo mau yang kita mau. Duh, gue takutnya mereka gak ngerti nih, anji, iya, ngomong kayak iya. gini. Nah, emang ada pembahasannya berat gitu, hmm. emang nggak bisa. tapi ya. ada di kawannya, lu tuh bisa sampai tahu seseorang cuma dari cara dia jalan. Iya, ya, beran pakai sana. Benar. Cara dia jalan, cara dia melihat, cara dia menilai suatu keadaan juga sih. Iya. Itu sekarang gampang banget, anjing benar, benar. tes orang gampang banget dan sangat sangat murah sangat <laughs> <laughs> murah kadang dengan satu pertanyaan aja sih atau bahkan gak, gak usah pertanyaan kita ngeliat dia aja dia ngapain sih dalam kondisi tertentu gitu kan misalnya kita kayak mau ngambil rokok nih aduh gak ada korek ada saat diantara teman kita yang ternyata nawarin korek itu aja udah pasti kita tahu kan nih orangnya gimana yang lain orangnya gimana contoh ya, kecil, yang kecil yang ini lebih bodoh amatan, yang ini masih ada effort mau mau cari ya. yang ini yang melakukan ya. Tapi nguber hmm. sampai situ tuh biasanya iya. tuh ada effort yang dilakukan. biasanya kita mempertanyakan kenapa tuh effort yang dilakukan. Nah, jadi kan? banyak itu <laughs> butuh itu it's really complex ya sebenernya kalau tapi kalau misalnya kayak kita tuh udah, udah di luar kepala sih. Terus temenan udah. lagi uh sadis, berubah <laughs> Lebih ke udah effort plus sih, mikir aja jadi, jadi nggak. oh gue harus berpikir banget untuk menemukan suatu jawaban juga. Jadi kayak oh ya udah lu gitu. Eh, gue mikir kita ngenceng oh, gitu. ya sih, menter, lu, jauh. Iya, <laughs> <laughs> lumayan tapi dalam pertemanan ini hal, hal ini ada loh. Dan untuk, menurut gua kalau lu nggak punya hal yang seperti itu bahaya takutnya. Ada orang yang takutnya jadi manfaatin lu atau mau posisikan diri lu di pertemanan sebagai orang yang lu sebenarnya nggak mau jadi yang seperti itu gitu kan. Jadi orang yang biasa aja, Inga. orang yang datang ke reuni bisa cuman bertekata. Ya bang menurut gua kayak pertemanan itu kayak lu tuh harus bisa jadi diri sendiri benar tapi nggak selama lu bisa jadi diri sendiri gitu, hmm. lu harus tahu tempat, hmm. tahu sifat teman lu juga, hmm. nggak buat tahu sifat teman lu itu lu hmm. punya hal ambili seperti itu. Kalau dari gua juga, gua juga sering denger kayak gini, yang tadi Erik bilang kan, lu harus jadi diri lu sendiri supaya lu bisa bahagia atau lu bisa sukses atau apa. Sebenarnya kurang tepat kalau gitu. Harusnya setelah lu menemukan diri lu, itu setengah benar ya. Jadi lu harus nemuin diri lu sendiri. Tapi lu juga harus tahu dari diri lu yang sekarang, lu harus berkembang kemana. Jadi jangan cuman jadi diri lu tapi jadi yang terbaik dari diri lu. Kalau lu udah tahu diri lu kayak gimana, artinya tahu lu akan berkembang ke arah mana. Egois berbalutkan ingin jadi diri sendiri. Iya, <tuh> <tuh> nggak bisa, nggak ya, kan. bisa, enggak bisa. Kebaca. <tuh> <tuh> <tuh> jadi gue juga sempat mikiran analogi kayak gini ya dalam berteman atau menilai suatu pertemanan. Eh, ada peribahasa kan yang jangan eh, menjust satu buku dari cover doang. Tapi ada juga kontradiktif dari itu, yaitu uh, satu gambar bisa menjelaskan seribu bahasa atau seribu kata gitu kan, jadi kontradiktif. Jadi temenan itu menurut gue dari dua proverb yang saling kontradiktif ini sebenarnya sama-sama benar. Kenapa? Karena pertemanan ya si kompleks itu. Kenapa kita ngomongnya kompleks? Ya karena kompleks itu. Karena temenan itu bukan cuma karena eh kita main bola yuk bareng gitu kan? Tuh temenan enggak. Ada hal yang bisa diambil, ada hal yang bisa lo pakai untuk defense supaya lo tuh nggak di apa apain misalnya. Ada juga supaya lo bisa temenan dan akhirnya eskalat temenannya jadi lebih jauh lagi. lu harus punya pengetahuan juga loh Artinya untuk mengali nilai suatu temen itu benar apa enggak, ya kompleks deh. Jadi kenapa kita ngomongin di top di sini friends? yang gua takutnya lo mikir ini ngomongin apa gitu kan? keribetan nih kayaknya temenan gua nggak kayak gitu deh, nggak seribet itu. Percaya sama gua, lo akan menemukan hal ini secara gak sadar atau secara nggak langsung di teman-teman lo sendiri belajar aja coba lihat di teman yang sekarang lo lagi dekat gitu kan di dalam circle kayak Eric tadi bilang ada yang alpha ada yang beta coba lo lihat diri lo sendiri lu berteman dengan orang seperti apa sih di pertemanan di, lu? di circle lo atau di kelompok lo atau geng-gengan lo atau tongkrongan lo tuh jadi apa gitu jadi babu kan <laughs> yang bisa suruh-suruh jadi orang yang ya jadi jadi yang baik, baik kayak orangnya <laughs> yang, <laughs> yang yang kayak kalau misalnya dia buruk-buruk ya suruh ya udah ya, jangan jangan aja ya jangat, hmm. hmm. punya kan atau lu yang ngecir kan sebagai alfanya ya. salah satu contoh kenapa kita ngomongin ini nih uh, apa contoh studi kasusnya ya? Erik minum Erik suka mabuk misalnya gak mabuk tapi minum alkohol misalnya kekelap lah atau ke apa lu kata gua gak kekel gua ke kadang gue nemenin erik atau apa, cuman gue gak minum, gue ngerokok aja gitu. Tapi kita tuh temenan, gue tetap datang misalnya. Nah itu adalah cara gimana supaya lu tahu temen lu gimana, uh, walaupun ada hal yang lu nggak suka dari dia, dari uh, atau nggak masuk sama lu gitu ya. Aktivitas tetap, lo tetap dalam circle, Karena lo liat medannya, medannya, lo masih nah, nyemplung apa Nah, dan itu tugas gue lagi gue mentoleransi dia sebagai temen gue. karena <laughs> gue gak maksa dia gitu. Bener. Paling gue gak boleh diikin udah masuk Kristen aja Nah ini Ini coba nih Anggaplah gue bukan temen lu Yang lu udah tau gue lama Tapi gue ngomong kayak gitu uh, Gue masih misalnya kita di klub gitu ya Iya yeah. lu ngajak gue minum Dan lu agak maksa lu uh, lu agak maksa gue minum Tapi gue yeah. mm, lebih ke males sih Gue di, di detik itu gue kayak lagi mal Gue males untuk nolaknya sebenarnya kayak Aduh gue mau nolak tapi nggak enak Tapi ini gue harus tolak kayak gitu kan Tapi temenan Enggak cuma beraskan itu sih kalau dari gua. Bisa ada hal lain lagi juga yang gua bisa nilai lu akhirnya. Bisa atau apa. Tapi kalau misalnya lu udah berteman cara pandang lu jadi beda sih bener -bener. Kayak misalnya nih, ini contoh dia ya, bisa jadi bisa jadi Kasus gua kemarin. Oh. Yang mana? <laughs> yang mana? Ya lanjut. Ini ya, ya, ya. contoh kasus-kasus gua yang yang itu loh banyak banget. Kasus <laughs> ada banyak. Kalau teman gua ngelihat itu kayak ya mungkin karena mereka teman gua mereka udah tahu gitu. Tapi mungkin yang bukan teman gua mereka pasti bimbangannya. Kenapa bisa? Kenapa bisa gitu? Jadi kalau misalnya teman kayak lebih bisa melihat dari pandangan yang berbeda sih kalau hmm. menjadi teman gitu, benar. Jadi bisa lebih toleransi lu jadi bisa ya banyak hal dari berteman itu. Intinya menghasilkan penilaian yang berbeda nah, daripada orang yang enggak teman sama Eric. Karena yang teman sama Eric ngelihat lebih banyak, tahu lebih banyak akan satu hal itu gitu. Iya. Dan jadi bahkan dia even dia nggak tahu pun pasti dia kayak lebih bisa berpikir yang aduh ini ini nyambungnya ini nyambung lagi ke manipulasi sih Yowat misalnya enggak. contoh ini contoh nih ya e, kita teman nggak terlalu dekat tapi lu ngeliat gue tuh baik banget gitu ya oke okay, baik banget pas semenjak ada kasus lu pasti nggak langsung nolak gue -like jelek hmm, hmm. karena historinya bagus oh, yes. sama lu betul dia dia itu atau gua hmm. percaya kalau dia tuh nggak gitu itu jadi dia pasti ada question di kepalanya, gitu kan hmm. Itu enggak, enggak Jadi kayak misalnya kalau misalnya lo lagi tabrakan, itu jadi airbag <laughs> dia, Jadi Iya, hmm. jadi airbag gitu Jadi lu kayak, wah selangkah karena, nih manipulasi lagi ya Ketika lu uh, bertemu sama orang atau lu lagi ngelakuin suatu aktivitas Lo memperlihatkan so apa, apa yang mau yang lu yang kasih mereka. lihat Apa yang lu mau kasih ke dia lu mau jadi, lu pengen dilihat orang ini, lo tuh kayak gimana lu mau mainkan role lu seperti itu gitu Misalnya gue pengen nih orang lihat gue tuh orangnya lucu gitu nah, Gue ngelawak Cari dia, sampai nah. dia ketawa dan dianggap nah, lucu Sampai akhirnya dia anggap gue, oh gue pelawak hmm. Kalau misalnya gue mau si, uh, misalnya si Wirman anggap gue orangnya uh, lovely gitu Gue gak bakal cerita gue main cewek Gampang, dia Gampang. baru cewek, dia eh uh, hmm, okay. ceweknya udah kelar itu salah satu bentuk manipulasi yang bilang gitu. Nah untungnya banyak teman ketika ya, ini emang rada capek sih kalau misalnya lu enggak servis teman-teman lu satu-satu gitu lo pengasihan lu begini-begini begini ya. Saya juga sih. Hmm. Soalnya beda kalau dari lu lu kayak berpikir oh gua harus ngasih servis nih. Lu pikir gitu gua enggak sih. Kalau dari gua paling mungkin gua berlaku di cuman yang teman dekat doang, kayak oh gua harus nih ngasih servis ini karena radio udah teman gua. Karena Abi, gue apa ya bedanya lagi gue sama gue mangu ngetes orang seperti gitu. Ya benar setuju. Gue, gue ngetes gue cuman benar-benar ngelihat oh dia orangnya kayak gitu. Jadi data yang dikasih ke gue ya gue ambil gitu. Gue lihat gue teliti, Kalau Erek tuh dia minta data. Gue ya si ni mana data lu gue tes nih gitu <lacht> da -da -da. kan. Kalau Abi datanya dirobek, dibakar, <lacht> diketawain habis itu. Ada pertanyaan gak lu tentang pertemanan? Ya lu juga gue gak pernah liat temennya selain dari yang dia ngomong temenan gitu kan? juga termasuk masuk temenannya dikit juga kalau ya, Tapi signifikan Jadi sama seperti itu, kan. Sama seperti itu, kan Masa Sama satu lagi satu ngotot Hahaha gue apa? Gari tau tahu? Kan? Ya. Ya, Waduh jangan rengat ya, itu, kan. itu kan ya untuk kebutuhan biologis Oh kebutuhan biologis ya gila ya. Motipulasi kan balik ya, lagi bukan. Itu emang kadang harus ya Saling ngasih kan? Iya maksudnya itu bukan putriku doang yang ngasih Oh iya Kiru dulu ngasih juga dong Oh iya benar juga Ganya Iya dong, itu iya. apple to apple bro Bistubisnis, <laughs> kira cewek ga butuh kepuasan juga <laughs> Aduh, ini gua cut ga ya? gua lagi mikir udah tadi ini <laughs> Aduh, Gua cut ga ya Ada ah, mau nge juga yeah, yeah. ya Iya, iya Caranya terlalu tadi Aduh. Mungkin paling dari kabaran kita yang lumayan panjang ini ya, Dan ribet Dan ribet Jadi ya pertemanan tuh seperti itu kalau di mata gua dan semata Di mata Erek Panjang ya, gitu. dulu ya? Lumayan, lumayan Gue hmm. gak juga sepanjang ya? Gitu. Ya di harapan gue sih buat kalian yang nonton juga jadi tahu uh, pertemanan Polsek seperti apa Jadi gak cuma uh, secara polos menerima orang untuk jadi temen lu Misalnya atau tiba-tiba lu sangat menuntut orang lain supaya ngasih riter yang lebih seperti yang Erek bilang tadi nggak kayak gitu ya cara pertemanan mudah-mudahan yang nonton juga tahu cara berteman yang baik. Oke okay, lo paling gue di sini pamit undur diri dulu. Thank you buat Erek yang sudah ada. Kita ngobrol juga bareng-bareng. Gue Wirman, Keep Running Headbanging sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.